Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merpati mania dan sobat-sobat muda semua Berjumpa kembali dengan channel Merpati Semata Kandang Salam Merpati Semata Kandang Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Merpati Semata Kadang Pada video kali ini saya akan menyampaikan Ketika kita punya piyikan seperti ini ya, Ada hal yang tidak boleh ditinggalkan Tidak boleh dilupakan ketika Merpati masih dalam usia-usia seperti ini Atau lebih kecil lagi atau ketika sudah keluar bulu-bulu seperti ini atau sebelumnya, ini tidak boleh ditinggalkan hal berikut, yaitu harus dilakukan setiap hari. Karena jika kita lupa atau sengaja tidak melakukannya, akibatnya kan akan mati. Pertama akan mengalami lemas atau kejang-kejang kemudian tidak bisa diloloh sama sekali. Akibatnya piyikan akan mati. Kalau sampai piikan kita mati, apalagi dari merpati-merpati yang punya terah atau punya darah-darah bagus, ini mengakibatkan kita ini akan kecewa dan kehilangan waktu lama untuk menunggu tetasan merpati berikutnya. Apa yang tidak boleh ditinggalkan atau kita jangan sampai lupa untuk melakukannya yaitu pemberian makan pada sore hari seperti kita melakukan pada hari-hari biasanya yaitu biasanya dijadwal pagi diberi makan kemudian sore diberi makan jika pada sore hari kita itu lupa mem tidak memberi makan atau karena ada suatu hal kita tidak memberi makan atau sengaja mengundurkan tidak memberi makan maka pada malam harinya kita masih ada kesempatan untuk memberi makan merpati yang sedang meloloh atau indukannya dengan catatan lampunya harus dinyalakan supaya setelah makan nanti merpati indukannya itu bisa meloloh piyikannya dengan demikian akan aman tidak akan terjadi kematian ini karena ketika malam hari itu jangkanya panjang, indukan itu tidak memberi apapun selama semalam ini, maka ketika merpati itu tidak diberi makan pada sore atau malam hari, tentu akan berakibat piyikan itu kosong perutnya atau temboloknya, sehingga akan mengakibatkan kurangnya asupan yang ada pada piikan piikan tersebut. Piikan tersebut masih bergantung pada lolohan dari induknya. Ini pernah saya alami, itu ketika suatu saat saya ada kegiatan, kemudian saya pulang udah capek, kemudian lupa ada piikan di kandang, saya tidak memberi makan merpatinya, pagi-pagi merpati peyikannya itu sudah lemas. Dan segera saya beri makan, tapi indukannya tidak bisa melolohnya karena keikannya sudah lemas. Hal yang harus diperhatikan itu tadi tentunya untuk merpati-merpati yang kita ternak di dalam kandang tertutup, bukan untuk kandang atau ternak merpati yang dilepas atau diliarkan. Dan sekarang ini, kita semua atau kebanyakan. Sudah berternak merpati dengan menggunakan sistem kandang tertutup Meskipun para pemula Untuk merpati yang diternak di kandang terbuka atau kandang atau diliarkan ini Tentu tidak usah memperhatikan hal-hal tadi karena Merpatinya setiap saat akan mencari makan, bahkan bisa kemana-mana, bahkan dimana saja bisa cari makan, sehingga ketika sore hari pun tidak ada masalah karena merpati itu sepanjang hari makan, sehingga tidak mengganggu kelangsungan makanan di sore hari. Itulah merpati yang. Di kandah, eh merpati yang diliarkan tidak usah kita pikirkan nanti malam akan diberi makan atau tidak karena secara otomatis indukannya akan meloloh ketika menjelang sore hari demikian yang dapat saya sampaikan untuk merpati mania dan sahabat-sahabat muda semua bila ini bermanfaat silakan klik Like, kemudian subscribe, kemudian beri komentar. Demikian, saya mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.